selamat pagi semua hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kedua dalam bahasa pemrograman C++ untuk uh, tugas hari ini uh, kita akan membuat latihan dua tampilan seperti ini nah di sini ada data masukan nama kelas nilai ya dah jadi kita akan membuat data yang diinputkan nanti ada nama, kelas, dan nilai. Sedangkan hasilnya setelah program direningkan, dia akan memunculkan kalimat selamat datang, nama, kelas, dan nilai. Oke. Okay. Nanti script programnya uh, boleh kita buat sama-sama. Dan setelah selesai membuat skrip program dan Anda jalankan nanti ditambah dengan tugas yang harus diselesaikan terima kasih Nah kita langsung saja untuk memulai uh, menggunakan uh, kode block sama kemarin kita kode blok kita dulu Dah. berikutnya kita sama, kita boleh buat new project new project latihan baru konsul sama kayak kemarin go naik bahasa plus, plus next buat latihannya sini Pak buat latihan dua latihan dua foldernya tentukan foldernya klik next Oke okay. ini karena udah ada ditimpa yang lama oke okay. yes. yes, dah setelah anda buat kita mulai bekerja di sini oke okay kemudian gue, uh, ke kelebihan ke ke deblog nanti sudah muncul script-nya. pertama uh, variabel yang akan kita buat di sini kita membutuhkan ada nama kelas dan nilai oke okay. oke okay, pak ini perbaiki sedikit kelasnya dua kali terbuat deh jadi variabel yang akan kita gunakan di sini ada nama kelas ini variabelnya berupa uh, karakter atau bisa juga ini ke lebih ke string oke okay. jadi kita definisikan dulu nama variabel nama kelas nanti baru integer nilai karena ini nilai mati dia berupa integer oke okay. string oke okay. variabelnya untuk nama nama koma nilai, oke, okay. jangan tidak lupa titik koma untuk mengakhiri. Oh, bukan salah ya. Nama dan kelas, oke, okay, dua. Berikutnya lagi variabel yang kita gunakan di sini adalah variabel integer. in Integer, oke, okay. integernya adalah oh, nilai. Okay. ini kita ulang sedikit string. Dah nilai, cara kita definisikan. Kita baru masuk ke tampilan untuk tampilan awal atau input data In, input ini bapak buat saja di sini. In kita input data. Oke, okay. nah, script program yang kita gunakan di sini adalah "check out", kita tampilkan "check out". Oke, okay. penulisan ya, dikecil ya, ini perintah script yang sudah ada. masukkan data di sini, Pak. Buat masukkan data, oke. Okay kita masukkan data di sini hmm, untuk buat pindah baris dln n pindah baris oke okay, tiga kirim okay, program berikut uh, biar uh, tampilnya agak sedikit uh, pemisah ini bapak buat aja di sini uh, pemisahnya itu tanda kutip aja tanda ini aja sama dengan oke okay, Nah, berikutnya, ini tampilan Masukan data, data apa yang kita Masukkan, yang pertama yaitu oh, Kita akan masukkan Data Nama Oke. Setelah itu Hmm. di sini ada tambah perintah ini kan sekedar tampilan masukan nama setelah itu kita akan memunculkan perintah baru yaitu c in c in c in di sini berfungsi adalah untuk membaca data yang kita masukkan di sini kita c in nama nama di sini adalah nama yang kita definisikan dalam uh, uh, variabel string untuk nama nama, oke okay. kelas, um, nama kelas, oke, okay, kelasnya juga kita inputkan, berarti di sini kita perintah c in, in, tabel c kelas okay. Berikut lagi untuk meminta menampilkan uh, nilai. d a nilai sama perintahnya juga nanti ada c in untuk membacanya c in nilai lihat nilai di sini nanti adalah berupa data in tajar nah, oke okay, ini proses menginputkan data ini sudah jalan ini kalau kita ini sudah bisa kita running kita coba compile Oke, okay, ada satu salah c in kelas mana salahnya kelas definisinya uang kecil, Di sini lagi kita running lagi. Oke, okay. nilai juga salah. karena kita variabelnya lihat variabelnya harus sama grup kecil semua ya harus kecil semua ya. Oke, okay. dah udah jalan. Ini kalau kita running akan tampil seperti ini. Dah input nama. Arti sini bapak buat misalnya Iwan kelas kelas 11 oke nilai 78 oke ya ini programnya eh, lanjut berhenti di sini karena tidak ada perintah untuk menampilkan oke sekarang kita coba lanjutkan program ini untuk menampilkan dah setelah proses input data kita selesaikan, sekarang kita akan coba untuk menampilkan data. Di sini Pak pisahkan aja script programnya. Ini proses untuk menampilkan data. Menampilkan data. Oke. Okay. Tanda garis miring dua ini menandakan menandakan uh, apa yang berada di sini tidak di eksekusi atau dianggap hanya sebagai kolom komentar. Oke, okay. dah. Sekarang kita tampilan, tampilan apa yang kita mau uh, buat di sini? Kita seperti program yang kita mau buat, uh, kita maunya ada kata selamat datang, uh, tanda, nanti ada nama, kelas dan nilai. Oke, okay. jadi kita buat di sini. Check out. Dah, oke. Okay. Oke, titik 2 Selamat datang, oke, siswa, oke, oke. Dah, nanti di sini karena ini ada biar pindah baris, tambahkan perintah n, l, n. Ingat perintahnya e, dalam huruf kecil ya. L, t, Selanjutnya, tambahkan garis, tambahkan garis di bawahnya hampir sama hanya uh, ini aja kita ganti jadi garis atau bintang-bintang aja di sini biar uh, membatas tampilannya Oke okay. berikutnya lagi kita akan mengambil perintah uh, nama Oke okay. di sini kita akan buat perintah Tampilkan nama Oke okay. ini bedakan kalau tadi hurufnya kecil sekarang bapak buat huruf besar nanti kita ketik ini Nama oke, okay, titik dua. Nah, sini hanya untuk menampilkan. Setelah itu, kita tampilkan uh, namanya dengan menambahkan uh, variabel nama. Oke, okay, ini sesuai dengan uh, uh, integer yang kita masukkan tadi. Nama oke, okay, dah, saya itu. Uh, kalau ini saja kita jalankan ini udah bisa. Oke, lihat kita jalankan. Nah, di sini kita Bapak buat nama Iwan kelas 11 nilai 80. Maka ketika ini dijalankan akan muncul selamat datang siswa nama Iwan. Ya, tapi ini yang baru nama karena ini yang kita masukkan nah nama. Baru kita tambah lagi di sini kelasnya. C tetap ketik dua kelas nanti di sini baru kita masukkan ini dijajarkan saja biar tampilannya sama kita masukkan tampilkan nama yang uh, kelas yang kita input tadi nah oh, hurufnya harus kecil sama karena C++ tidak mau uh, tidak mengenal karakter yang ber oke. Okay. setelah kelas nanti cl. Uh, setelah ini kita masukkan lagi, berarti kita input di sini. ini like oke. Okay. setelah ini jalan, sekarang programnya sudah bisa kita jalankan. Hmm, ini biar ada jarak di sini, lihat kan. tompel Jalan oke, okay, lihat Nah, ini data input kita. Nama Iwan oke, okay, kelas 11 oke, okay, uh, nilai 80. Ketika ini kita enter, dia akan muncul kelas. Lihat di sini ada nama Iwan kelas, tapi hanya satu baris. Kenapa bisa satu baris? Itu karena perintah. Pindah barisnya kita, kita buat. Jadi di sini bisa kita tambahkan perintah. Untuk oh, pindah baris sama n. AN. Okay. Okay. Jadi ini sudah kita, kita coba tes. Kita coba tes. Nama lagi sekusi nama Iwan, kelas 11, Nilai 80. Kita nah, coba jadi da, tampilannya sudah seperti ini. Lihat e, tampilan masuknya datang. Sekarang bapak mau e, ini kita bersihkan layarnya dulu. Biar tidak tampil data input ini lagi. Bagaimana perintahnya? Maka kita tambahkan satu perintah sistem. E, ini e, membersihkan layar yang di atas kita bisa menambahkan perintah sistem. Uh, kutip dua CLSK. Oke. Okay. Tidak lupa kita tambahkan bernyata titik. di akhir program. Sekarang kita coba eksekusi. Running. Iwan. Okay, Kelas 11. Nilai 80. Oke. Okay. Dia, dia bersih. Dia langsung masuk ke krim. Oke. Okay, nanda semua uh, inilah bentuk skrip program kita untuk latihan dua setelah itu selesai ini selesai, Nanda buat laporannya dan mengerjakan tugas yang telah disediakan. Yaitu laporan yang kita masukkan ke link laporan yang kemarin Nanda buat. Terima kasih, sekian.